serta klik tombol notifikasinya Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan Informasi menarik Terbaru terupdate Dan terhayal seputar Leslar Tentunya Baiklah berasal lor, Dimanapun kalian berada Untuk menemani santai Bagi kalian saat ini Bang Mimin akan memberikan informasi menarik Seputar idola kita Kegah pertama kita awali dengan vitamin bahagia yang membuat kita semangat bersebet ya untuk kerja di Senin pagi ini Wah, perhatikan ya di vlognya Lea Selar, tatapan Papa Bilar penuh dengan cinta banget ya terhadap Lesti Dikejaran Insya Allah tajam banget tatapannya tuh Luar biasa mudah-mudahan sehat selalu untuk mereka Dan rumah tangganya juga langgeng bahagia dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik di postingan ini juga persahabatnya tentunya komentar pun banyak diberikan Dari para sahabat Leslar Yakni dari akun Emak-Emak underscore senja Mengatakan di kolom komentar Tatapannya selalu nggak berubah Selalu bikin jantung bertakercam Wow, masya Allah banget ya Tentunya memang tatapan dari Papa Pilar ini beda banget Masya Allah Tatapan Sayang, tatapan Cinta dengan Tulus Kepada Bunda Lesti Kejora tak berubah persahabat ya, tetap seperti ini Ada juga komentar lain dari akun Instagram Nol Putih Bilar mengatakan tatapannya si kakak ke dede itu ya, aduh, yang ikutan salting malah yang lihat ini katanya itu masya Allah banget ya, masya Allah luar biasa. ini sama-sama kita kompak juga untuk selalu mendukung karya-karya terbaik dari Leslar Entertainment. Berikutnya para sahabat kita lihat juga nih, ada sebuah momen spesial di blognya Leslar juga. Perhatikan Om Dedi sahabat ya, kakak dari Papa Bilar. Ini salting banget saat melihat kekiutan dari Bunda Lesin Papa Bilar saat makan Wah wow. Tentunya ekspresi Bang Dini luar biasa banget ya Masya Allah tersenyum saja melihat kekiutan Keromantisan dari Leslar Ini sih luar biasa banget ya Membahagiakan Mudah-mudahan doa dukungan super juga semakin banyak dari orang-orang baik Yang tulus mencintai idola kesayangan kita berikutnya para sahabat perhatikan juga di sini ada momen spesial ketika Papa Bilar. Ini grand opening ke Rajasi Cilegon Mall, para sahabat ya. Ini banyak sekali tentunya warga yang menyambut kedatangan Papa Bilar. Tinggal satu mall heboh di grand opening Outlet Rajasi Cilegon Center Mall, para sahabat ya. Komentar pun banyak perhatikan di sini. Diunggah oleh akun Sabaroti yang yang mana mengunggah sebuah postingan Momen ketika Papa Bilar datang ke Mall Center Cilegon untuk Grand Opening Rajasi dan di sini juga ada sebuah komentar yang diberikan dari para sahabat komentarnya aku juga ada saya katanya tuh sumpah ganteng banget papanya Abang L wow masya Allah banget ya dari Ririn Susiati nih ini mengatakan bahwa Papa Bilar emang ganteng banget aslinya. Luar biasa ya, ini orang-orang yang secara langsung melihat papa Bilar Ada juga komentar dari Lilis Gimana-gimana say, cakep ya, katanya lihat langsung asli cakep Katanya tuh, wow, Masya Allah banget ya Ada juga komentar lain dari akun Desinur Primadia Tadi ada yang komen di oh, postingan sebelah Cakep banget, kayak bulemba baik dan ramah banget Masih kebayang-kebayang, sampai rumah katanya wkwk Masya Allah, terharu banget ya <laughs> Bangga banget pastinya. Luar biasa, ini komentar yang secara langsung melihat Papa Bilar di lokasi. Kita lihat juga di Kalimantan yang dituliskan. Masya Allah, alhamdulillah, masih banyak yang sayang. Bangga, terharu, dan merinding, sumpah itu pecah banget sih. Gimana kalau datangnya Leslar sepaketnya? Apalagi sekarang ditambah fansnya Abang L. Yang lebih militan daripada fans emak bapaknya. Wah, wow, masya Allah banget. Luar biasa pokoknya mudah-mudahan Doa semakin banyak Dari orang-orang yang tulus mencintai Idola kita, di postingan ini juga tentu Banyak sekali komentar tanggapan juga Dari akun takdir cinta Leslar Personal Leslar insya Allah Tak akan pernah pudar Ntar kalau sepakat sama Bang abangnya er, tahu gak ramenya udah kayak apa Katanya tuh, insya Allah banget ya Mudah-mudahan Leslar semakin sukses Mudah-mudahan juga Semoga Leslar dikelilingi oleh Orang-orang baik, amin kita lihat juga ke kabar berikutnya Ini ada sebuah unggahan spesial juga Momen ketika Papa Bilar tentunya datang Ke lokasi Grand Opening Tepatnya di Mall Cilegon Ini berasa artis Korea Persahabat lagi dikerubutin Para fans di mall Wow, masya Allah, ya Keren banget ya Papa Bilar Tentunya doa dukungan semakin banyak Dari orang-orang baik Apalagi warga Cilegon memang luar biasa banget ya bahkan di luar slogan pun datang ke lokasi memang the best banget nih papa bilar kita lihat juga ke unggah berikutnya di sini kita mampir ke versionnya abang l baju dan topi yang dipakai persahabat ya. ketika tidur yang diposting bunda lesi kejora kemarin ini topinya mengalahkan baju persahabat ya perhatikan baju dibander seharga 439 ribu dan topi Berek Fendi ini dibanderol seharga enam juta seratus rupiah wow ini bukan kaleng-kaleng Bersahabat ya topinya saja mengalahkan baju loh luar biasa abang El outfitnya semakin hari semakin mehong mudah-mudahan berkah barokah dan lancar selalu rezekinya amin ya robbal alamin berikutnya kita juga persahabat ya kunggum yang tentunya membuat kita semakin bangga dan semakin membuat kita penasaran, Leslar Entertainment Project 2022. Ini membuat kita semakin dibuat penasaran, project apakah di tahun 2022 ini, bagi Leslar Entertainment, semoga saja lancar, semoga saja sukses, bersahabat ya. Ini diinfokan oleh Dedy Prawira, yang di Post kembali oleh Konsa baru ke Lesla Wow, masya Allah banget ya, kita aminkan. Mudah-mudahan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 Mau terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.